Halo teman-teman, unboxing -teman. lagi ya. Ini masih seri Tarian Totem dinosaurus ya teman-teman. Ini 6 in 1 Dan ini ada 100 piece. Nomor serialnya 103146. Oke, kita lihat belakangnya. Dan ini nanti jadi badannya ya teman-teman. oke langsung kita buka dan rakit ya teman-teman. Selamat menonton. Bye.